Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada selamat siang Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Baiklah para sahabat, untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita, tentunya ada kabar gembira dan pastinya kabar yang sangat membanggakan Kita lihat para sahabat ya, untuk single terbarunya Lesti Dengan judul Sekali Seumur Hidup, Alhamdulillah sudah tembus di angka 19 juta kali ditonton Ini suatu kebanggaan untuk kita semuanya Bismillah, lanjut ke angka 20 juta, mudah-mudahan kekompakan semakin solid Jangan lupa untuk warga Konoha terus streaming lagu-lagu terbarunya Bunda Lesti Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan Untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Alhamdulillah kita selalu bersyukur persahabat ya Terbukti kekompakan dari fans memang luar biasa Kemudian disimak juga persahabat kita lihat di unggahan terbarunya Ayah Kujura nih, Berada di Cianjur Selatan, persahabat yang desa Pamoyanan Kita lihat Ayah kejora penampilnya sudah rapih dan memakai batik. Bikin penasaran aja nih persahabat ya. Kira-kira ada acara apa nih di bulan Agustus ini? Sudah rapih banget nih Ayah kejora. Mudah-mudahan ada kabar baik dan ada kabar gembira yang kita dapatkan dari keluarga besarnya Bunda Lesti, Di postingan ini pun Aabeni ikut berkomentar. Awet muda best katanya tuh, masya Allah. Ayah kejora saya selalu ya keluarga besar juga. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar dan keluarga besar. Dan semoga kita selalu mau juga sebagai fans sejati. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Selanjutnya, para sahabat kita simak juga kabar gembira pun kita dapatkan melalui program TV rating. Para sahabat, ya Alhamdulillah. Untuk acara The Academy Final Audition itu masih berada di posisi nomor 4 nih persahabatnya, masih bertahan. Di posisi 4 ya, semangat nanti malam ada Leslar, mudah-mudahan ratingnya bisa naik di angka 3 atau dua persahabat ya. Kita selalu mendoakan dan selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita, pasti bakal rame banget nih penonton karena ada kesayangan kita Les dan Lar Lesti Bilar akan tampil bareng satu paket di atas panggung malam hari ini dalam acara dangdut Akademi 5 Final Audition Resti Bilar sudah dipastikan akan menjadi host dan Lesti akan menjadi juri di acara tersebut jangan lupa persahabatnya malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Lesti dan Bilar akan selalu memberikan penampilan terbaik dan selalu menyuguhkan kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya. Kita lihat juga persahabat ya untuk momen berikutnya. Ini ada momen spesial acara kemarin di Leslar Entertainment. Persahabatan ya, banyak sekali, tentunya warga yang antusias melihat dan selalu menyaksikan idola kesayangan kita di sini kita lihat persahabat yang warga tentunya gergetan persahabatnya gemes sama leslian bilar ingin menjangkau tangan keduanya tetapi penghadang tentunya dipersiapkan ada bodyguard yang selalu setia Bang Boril yang pertama dan ada Faldi Akbar juga yang ikut menjaga Terkhusus ada juga seorang suami yang siaga untuk selalu menjaga istri tercintanya dengan memeluk dari belakang Masya Allah attitude juga selalu menjadi nomor satu tangan Bunda Lesti ini menunjukkan permintaan maafnya persahabatnya karena nggak bisa salaman satu persatu nih karena tentunya situasi yang tidak memungkinkan karena padatnya warga persahabat yang luar biasa idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah dan mudah-mudahan persahabat yang selalu diberikan kebahagiaan terus amin kita bangga punya idola yang sangat luar biasa yang sangat antusias dari fansnya pun Mendukung dengan tulus kepada Lesley dan Bilar Kita salut dan pastinya kita selalu bangga Menjadi bagian dari Lesley Lovers Kita masih menunggu cidukan terbaru nih bersahabat ya Dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Liva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar menarik Kabar bahagia dan kabar terbaru dari Lesley tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.